Halo guys Assalamualaikum semuanya berjumpa kembali di channel saya Beneska official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 Oke okay guys lanjut lagi ke preset yang kedua ya Oke okay guys, lanjut ke preset yang ketiga ya. Oke okay, lanjut ke preset yang keempat ya. Oke okay guys, lanjut ke preset yang kelima ya. Oke okay, lanjut ke preset yang keenam guys. Oke okay, lanjut ke presiden yang ketujuh guys Oke okay guys, lagi ke preset yang ke-8 ya. Oke, lanjut lagi ke preset yang ke-9 ya. okay, ke ke guys. Oke okay, lanjut ke presiden ke-10 ya Oke okay, lanjut ke presiden ke-11 guys yang gak bawa oke lanjut ke preset yang kedua belas ya oke lanjut ke preset yang ketiga belas guys Oke lanjut ke Giga presiden yang ke-14 ya hmm. Bukannya aku egois Aku hanya takut Takut kamu menemukan seseorang yang menimbulkanmu Dan akhirnya Akhirnya kamu meninggalkan aku dengannya Intro Oke okay, guys, lanjut ke preset yang ke 15 ya. Pompa pompa pompa pompa pompa pompa pompa <Sessing> okay, pompa pompa pompa pompa pompa ke pompa pompa pompa pompa pompa pompa habis jadian diajak pompa pompa pompa pompa pompa pompa pompa pompa pompa pompa pompa pompa pompa pompa Oke lanjut ke presiden yang ke 17 beli jamu beli aja pengen deketin kamu tapi aku jamet JJ aduh oke lanjut ke presiden ke-18 ya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 Mukanya aku cemburu. Aku hanya iri ketika seseorang yang membuatmu tertawa, sedangkan aku hanya terdiam memendam rasa yang ada. Lupa <tuh>, apa sih? Oke lanjut ke presiden yang ke-21 ya. Emang harus banget gitu temenan mana followers. Ah, Anjay seleb. Oke lanjut ke presiden ke-22 ya. Mau-muanya <tik> ada yang keren gitu. Dan... <tik> Terima Tiga. yang jago dia yang support aku aja ya aku ya kan gue aja ya kan. <sukur> oke lanjut ke presiden yang ke 24 guys <sukur> Oke okay, lanjut ke preset terakhir itu ke-25 ya Oke okay guys mungkin segitu aja presetnya Semoga kalian suka Jika kalian suka kalian bisa share videonya ke teman-teman kalian ya Dan jangan lupa kalian subscribe Oke, okay, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.